Cristiano Ronaldo Cabut? Manchester United Bakal Rekrut Karim Benzema? Manchester United dan Cristiano Ronaldo kemungkinan besar akan berpisah di musim panas tahun depan. Kontrak Ronaldo di MU akan berakhir di musim panas dan ia dikabarkan tidak mau memperpanjang kontraknya. Dilansir El Nasional, United kini mengarahkan radar mereka ke Real Madrid. Mereka ingin membajak Karim Benzema.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 Satu syarat Antonio Rudiger dimainkan saat El Clasico Ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh Antonio Rudiger apabila ingin dimainkan saat pertandingan El Clasico La Liga 2022-2023 antara Real Madrid versus Barcelona. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Santiago Bernabeu pada minggu 16 Oktober 2022. Berstatus tuan rumah, tak lantas Real Madrid diunggulkan. Raksasa Liga Spanyol tersebut kemungkinan besar kehilangan beberapa pemain kunci termasuk Antonio Rudiger. Bank asal Jerman tersebut menderita cedera kepala yang mengerikan dalam hasil imbang Liga Champions melawan Shakhtar Donetsk pada selasa malam. Hal itu terjadi setelah Rudiger terlibat dalam bentrokan kepala dengan kiper Shakhtar Anatoly Trubin yang membuatnya berdarah. Bentrokan membuatnya dibalut dengan perban, bahkan tak dapat melihat menggunakan mata kanannya karena luka yang membengkak setelah dijahit. Meskipun demikian, masih ada kemungkinan Rudiger tersedia saat Real Madrid versus Barcelona. Dalam laporan Marka, Rudiger akan tersedia apabila memenuhi satu syarat. Adapun satu syarat tersebut, yakni dia dapat membuka matanya sepenuhnya. Dengan kata lain, tak memiliki masalah lagi dengan penglihatannya. Jika matanya dianggap cukup sehat untuk turun ke lapangan, maka diharapkan dia akan bermain dengan pelindung kepala. Dikatakan bahwa beberapa desain akan diberikan kepadanya untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mengherankan apabila Dudiger digambarkan ingin bermain dengan segala cara. Ini adalah musim pertama Dudiger sebagai pemain Real Madrid juga akan menjadi Clasico pertamanya. Real Madrid sudah tak peduli sama rumor Kylian Mbappe. Kilian Mbappe dikabarkan mau cabut dari PSG pada Januari nanti. Sebabnya Mbappe diketahui sudah tidak kerasan. Hubungan Mbappe dengan Neymar dikabarkan terus tidak baik, ditambah Mbappe juga tidak nyaman dengan gaya permainan dari pelatih Christophe Galtier. Laporan terbaru menyebut PSG bisa saja pasang harga tinggi sebelum kontrak Mbappe habis di tahun 2025. Kalau ada klub yang mau merekrut striker berusia 23 tahun itu, maka Real Madrid adalah salah satunya. Madrid sudah coba dekati Mbappe sejak tahun 2020, namun cintanya masih bertepuk sebelah tangan. Dilansir dari AS, kabar terbaru menyebutkan bahwa Madrid kini tidak mau buru-buru beli Julian Mbappe. Madrid masih puas dengan skuad yang ada, ada Rodrigo, Vinicius Junior, dan Valverde, yang merupakan para pemain muda dan tampil apik sejarah ini. Belum lagi masih ada Eden Hazard dan Asensio yang menambah kedalaman skuad. Laporan lain menyebutkan Los Blancos juga tidak mau belanja besar-besaran setidaknya pada dua bursa transfer mendatang. Madrid sudah keluar kocek besar untuk memboyong Kamavinga dan Chouameni dalam setahun terakhir dengan total kocek 111 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Harga Mbappe di pasaran saat ini menilik transfer market ada di angka 150 juta euro atau setara 2,2 triliun rupiah. Real Madrid diakini mau menjaga neraca keuangan klub, salah satunya banyak pengeluaran demi merenovasi stadion Santiago Bernabeu.